Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fyandra Muhammad Rizki dari kelas 12 belas pas satu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang teks sejarah yang berjudul jejak jejak perjuangan panglima besar Jenderal Sudirman. Yogyakarta adalah ibu kota perjuangan. Hampir di setiap sudut kota Jogja masih dapat ditemukan bukti-bukti pada masa perjuangan, mulai dari bangunan hingga benda-benda bersejarah sebagai saksi perjuangan. Bukti yang meyakinkan adalah Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Saat itu Belanda melancarkan agresi militer kedua hingga dicetuskan perang Gerilya dan serangan umum 1 Maret tahun 1949. Perang Gerilya tidak dari peran panglima besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah tokoh kemerdekaan yang lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Bodas Karangjati Purbalingga Jawa Tengah. Ayah Sudirman adalah pekerja pabrik gula di Kalibagor yang bernama Kartowi raji dan ibu bernama Siem yang masih keturunan wedana dari Rembang. Pada usia 8 tahun, Sudirman kecil diangkat anak oleh Raden Cokro Sumanario seorang asisten wedana di Rembang. Sudirman menempuh pendidikan di Holland Indies School atau disebut HIS atau sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda di Purworejo. Setelah lulus, melanjutkan sekolah ke Taman Hiswa, lalu menempuh sekolah guru di HIK Muhammadiyah Surakarta. Meski tidak lulus, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Karir kemiliteran dimulai pada tahun 1943. Saat itu, Sudirman menjadi anggota pembela tanah air atau disebut PETA. Setelah selesai pelatihan di Bogor, Sudirman mendapatkan pangkat sodanco dan menjadi komandan batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia mereka Sudirman bergabung menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Saat menjadi anggota TKR, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah Karena kepiawayannya, dalam bidang militer Sudirman diangkat sebagai Panglima Divisi 5 TKR Dengan pangkat kolonel, perang besar pertama yang dipimpin Sudirman adalah perang melawan tentara Inggris dan Nica Belanda pada November sampai Desember tahun 1945 Yang dikenal sebagai pertemuran Palagan Ambarawa Pertemuran berakhir dengan kemenangan Atas berbagai prestasi militernya Pada 18 Desember tahun 1945 Sudirman dilantik menjadi Jenderal oleh Presiden Soekarno Seiring perkembangan TKR menjadi TNI Sudirman dilantik menjadi panglima besar bersama pucuk TNI lainnya di Gedung Agung Yogyakarta pada 28 Juni tahun 1947, sejarawan Darto Harnoko menjelaskan, pada masa agresi militer Belanda kedua atau masa perang kemerdekaan kedua, ketika masuknya tentara Belanda pada 19 Desember tahun 1948, Sudirman memberikan pernyataan penting saat bertemu Soekarno. Soekarno meminta Sudirman yang sakit istirahat saja. Sudirman menolak sebab ingin bersatu dengan rakyat karena sesuai ucapannya. Sudirman harus bergabung dengan rakyat menentukan kemerdekaan Indonesia Ketika penyakit tuberkulosi semakin parah Pada tanggal 19 Desember tahun 1948 Belanda mengasihi Yogyakarta Dan menangkap para pemimpin negara Dari rumahnya di Bintaran. Panglima besar Jenderal Sudirman terus memperhatikan pesawat-pesawat Belanda Yang terus mengobrol tembakan Karena khawatir Belanda menyerang kediaman Jenderal Sudirman Dokter Suwondo menyarankan Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta Setelah membakar semua dokumen yang ada Perjalanan gerilya dimulai dari Kediaman Panglima Besar Jenderal Sudirman menuju kadipaten dan dilanjutkan ke Kretek, Bantul Begitu Sudirman menentukan perang gerilya, otomatis harus bergerilya di, wil di wilayah pedesaan Pertama kali ke selatan, Kretek, lalu ke selatan lagi, ke Parang Kritis, ke Imogiri baru naik karena sakit yang diderita tidak memungkinkan sang jenderal berjalan kaki untuk kita melanjutkan gerilya. panglima besar jenderal Sudirman ditandu oleh para pengikut setianya. setelah dari Imogiri naik ke Panggang, perjalanan dilanjutkan menuju palihan Gunung Kidul, menggunakan dokar. berhenti sejenak, di sana lalu ke Wonogiri. di Wonogiri Sudirman berhenti bahkan mendapat gempuran-gempuran dari Belanda yang mempunyai intelijen. dari Wonogiri Perjalanan dilanjutkan menuju Jawa Timur melalui Ponorogo dan Trenggalek pada 24 Desember 1948 sampai di Kediri. Dari Kediri rombongan menuju Desa Sukarami karena dirasa tidak aman perjalanan dilanjutkan menuju Desa Karang Nongko dan menuju lereng Gunung Wilis. Perjalanan dilanjutkan pada 17 Januari 1949. Saat dalam perjalanan Terjadi penggeledahan yang dilakukan Belanda untuk menghindari kontra dengan pasukan Belanda Rombongan masuk hutan, sedayu dan menuju sawahan Selama perjalanan, Gerilya Jenderal Sudirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Lelono Putra atau Pak D Dari nama samaran itu, Sudirman lebih leluasa untuk mengundang kurir-kurir yang berkaitan dengan strategi perjuangan Gerilya Surat-surat yang dibuat Sudirman Sangat menentukan strategi perang gerilya terkait serangan umum 1 Maret 1949 Saat pasukan Surirman sedang bergerilya Di Yogyakarta dilancarkan serangan umum yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949 Adanya serangan umum ini menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dan kekuatan militernya masih ada Dan membuktikan kebohongan Belanda yang menyatakan Republik Indonesia dan TNI telah hancur Hal ini yang menyebabkan terpojoknya Belanda dalam percaturan politik dunia Hingga terjadi penjanjian Ryan Ryan 7 Mei tahun 1949 Sementara itu, pasukan gerila yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman masih melanjutkan Perjalanan hingga menemukan tempat yang dirasa aman, yaitu Duku Sobo Desa Pakis Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan Pasukan Jenderal Sudirman menetap cukup lama di tempat ini Pada April sampai 7 Juli tahun 1949 sebagai markas komando digunakan rumah milik Karsosumito. Dari rumah sederhana inilah panglima besar Jenderal Sudirman bersosialis bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Di desa Sobo ini, Sudirman betul-betul selalu bekerjasama dengan masyarakat pedesaan. Karena Sudirman mengatakan sudah sejak dulu ia tanpa masyarakat atau rakyat tidak akan bisa menumpas penjajah. Gerilya kita ini selalu bersendik bersendikan rakyat. Pada 29 Juni tahun 1949, Yogyakarta telah kembali dan kondisi keamanan sudah kondusif Presiden, Wakil, Presiden, dan para pemimpin yang lain tiba di Bandara Maguwo Dari pengasingan pada 6 Juli 1949 Saat itu hanya panglima besar Jenderal Sudirman yang belum tiba di Yogyakarta Jadi, misi pendudukan yang pertama di Sobo itu ada tokoh penting yang pada waktu itu meyakinkan Sudirman untuk Jogja kembali ke ibu kota Republik yaitu Rosian Anwar, wartawan Menur dan Letkol Suarto. Di, di dalam satu pembicaraan Sudirman mengatakan, nanti dulu dan tidak akan cepat-cepat menentukan langkah masuk Kota Jogja sebab Belanda itu sangat licik. Akhirnya pada Juni penjemputan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono 9 beserta stafnya waktu itu yang ada di Jogja untuk menjemput Sudirman di Piyungan. Sampai di Kota Jogja, Panglima Besar Jenderal Sudirman langsung menuju Gedung Agung untuk bertemu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Satu hal penting pada pertemuan panglima Besar Sudirman dan Presiden Soekarno adalah pernyataan Sudirman waktu itu, yaitu mulai hari ini kita tidak boleh dijajah oleh bangsa lain. Jadi kita harus 100% mereka dan berdaulat penuh. Nah, jadi seperti itu cerita teks sejarah tentang perjuangan panglima Besar jenderal Sudirman. Saya Hafien Muhammad Meriski Menggunakan diri mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh